Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami XCOM channel. Ya, channel yang bahas seputar belajar servis sendiri, servis komputer, servis laptop, servis TV dan segala macam lainnya. Oke, kali ini barusan tadi yang saya dapat servisan laptop ya. Ini laptop Asus merek. Eh, mereknya Asus. Ini ya. Tipenya X5. Eh, X453S. Ini dari tukang servis ya. Kondisinya seperti ini. Nah, dia sudah bongkaran dan ini juga sudah bongkar jadi datang ke sini sudah bongkaran seperti ini awalnya katanya habis ganti fleksibel ya fleksibelnya ini habis diganti terus diganti memori katanya ya habis dilepas terus dipasang malah tidak menyala Katanya sih Oke okay. Kita akan coba Kita nyalakan dulu Gimana keusahakannya Ya ini kita akan Coba nyalakan ya laptopnya Coba kita akan mencet Ini tombol powernya ya Tidak ada nyala Apa mungkin baterainya habis pakai cas. Kita colokkan casnya. Kita nyalakan. Indikatornya tidak nyala. Tidak nyala. Oke. Kita akan bongkar botnya ini. Menurut analisa kami Biasanya Untuk merek Asus Ini ya Karena baterainya baterai tanam Jadi eh, Di mainboardnya itu Tidak ada Baterai CMOS-nya Itu nggak ada ya jadi mungkin jadi satu dengan baterai ini Baterai Ya baterai ini Baterai tanam jadi satu ini Atau kita coba dulu kita lepas baterainya Biasanya sih ya Heng Biosnya Atau Mungkin Biosnya korab Atau Biosnya rusak Kita akan coba Lepas dulu Atau mungkin Konslet ya Ini ya atau gimana Coba kita akan lepas e, Hadisnya kita lepas dulu ya Ini juga Baut-bautnya juga Tidak ada ya karena kondisinya seperti ini dari tukang servisnya mungkin lagi belajar servis ya. Dia hanya bisa apa? mengganti memori, mengganti apa-apa-apanya part aja. nggak enggak dibaut ya ini baterainya ini, ini baterainya ya atrebek baterai tanam tinggal mainboardnya saja coba kita langsung colok listrik dan nyala bangga indikator tidak menyala ya ini seharusnya begitu dicolok listrik indikator tuh harusnya ada nyala ini ini enggak nyala sama sekali bisa juga ini uh, putus atau ada views-nya di sini coba kita coba pencetnya pencet-pencet juga enggak nyala apa ya nggak enggak nyala tidak ada sama sekali harusnya lah Oke sebelum saya ngecek di mainboardnya sini mengecek tegangannya saya akan coba e, istilahnya flash bios ya biosnya akan saya flash ulang sebelum ngecek di tegangannya ini soalnya percuma saja kita cek kalau biosnya rusak juga arus itu tidak akan bisa masuk kita akan kesusahan akan mengecek tegangannya itu kita akan tungkar, kita akan cek biosnya nah ini penampakannya botnya hanya seperti ini coba kita lihat prosesornya. wow prosesnya sekecil ini ya Biasanya prosesor itu ada heatsinknya, ada pendinginnya. Ternyata ya pendinginnya kecil ya. Mungkin ini prosesornya nggak sampai panas ya. Mungkin Celeron ini. Dan kita akan cek uh, IC BIOS-nya di Oh ini, ini IC BIOS-nya terletak di sini ya. Tipenya mainboard ini. X5 X453SA Nah, ini kode board itu. Saya akan cari dulu file BIOS-nya untuk di-flash ulang ke Ini IC BIOS atau SPI ya, ini. Letaknya di sini nih. akan coba flash bios dan juga ke laptop. Oke, ini saya punya alat untuk flash bios ya. Ini barusan saja saya dapat nih. EZP 2019. Ini yang terbaru. Yang lama pun juga saya ada. Yang ini ya. Ini CH4 nih ya yang lama. Saya akan nyoba yang baru aja ini katanya lebih cepat ini prosesnya untuk flash bios untuk komputer lebih cepat karena datanya besar. Oke, kita coba dan di sini saya tidak tidak akan melepas IC BIOSnya nya sini. Karena saya makai alat tambahan nih ya penjepit nih ya nah, kayak penjepit jemuran nah ini saya konekan di sini nah ini awal ini saya kasih tambahan alat ini ya untuk mempermudah untuk flash bios tanpa melepas IC nya jadi kita langsung tancapkan ke IC-nya. Perlu diketahui, jangan sampai salah ya. Ini ada tandanya ya. Nah, it... maaf tangan saya jelek nih ya, kukunya <laughs> panjang. Nah, Di sini ada tanda Pin satu ya, ada bulatnya sini. Ini pin satu. Kalau pakai penjepit ini, nah, ini harus yang merah sini. Kita jepitkan seperti ini. Saya akan jepitnya dulu. Ya, ini sudah kami jepitkan diusahakan yang pas ya kalau kecepetannya, jangan sampai enggak pas nanti bisa konslet. Oke, ditaruh sini aja kabel USB-nya. Kita colokkan ke laptop. Ya, colokan ke laptop. Dan tentunya di laptop kami sudah ada aplikasinya ya untuk Hai bawaannya EZP 2019 Hai di sini sudah re-install ini kita akan panggil Hai nah ini Hai ini aplikasinya ya EZP 2019 kita akan pilih menu tes ya oh ya rupanya ini begitu ditanyakan sudah kedetek ya ini programmer is detected coba kita akan pertama kali kita jalankan tes dulu ya nah muncul pesan the chip was detected uh, w 25 q tipenya itu ya w 25 q 64 fw Punya chip chipnya itu SPI flash, nanti sudah ketik. Kita akan uh, cari filenya dulu. Kita open ya. Saya punya file untuk BIOS untuk ini, barusan saya download ini ya. Nah, ini BIOS Asus ini ya. nya jadi kita akan buka Oh ya sebelumnya kita iris dulu ya e, di biosnya IC biosnya itu kita hapus dulu kita iris dulu ya dari sini kita iris Iiraso iris kita hapus ya Nah ini lagi proses proses penghapusan sebelum kita tulis ulang atau istilahnya di flash ya dan saat proses itu nah warnanya muncul hijau ya run ini merah di powernya sudah mati berarti sudah selesai proses penghapusan atau iris sudah selesai pesannya ini iris komplit selanjutnya kita akan buka filenya ya open lokasi file dari BIOS itu yang barusan kami download di sini nah, ini BIOS ASUS X5435A E3SA eh, kita open nah sudah kita open di aplikasi ini aplikasi EZ 2019 ini isinya BIOSnya ya bahasa mesin kita tidak bisa tahu ini habis kita load ya kita buka file-nya langsung pilih write ya Oh iya Juga saat proses menulis Atau menghapus Dia akan indikator run Menyala hijau Lagi berjalan ya. Ya sudah selesai muncul pesannya ini ya right complete nah, penulisan sudah selesai kita akan tutup ya dan USB kita cabut Ke laptop oke, sudah pasang. Kita akan tancapkan casnya. Ya, nyala. Kelihatan nyala ya. Nah, kelihatan nyala ini ya. Ini indikator warna merah. Ini power kayaknya dia lagi ini inisialisasi ya. Nah, langsung nyala. Oh, udah nyala. Ini muncul settingan di biosnya ya oke, sudah nyala ketip-ketip hijau ketip-ketip coba kita akan pasangkan eh, hadisnya ya saya pasang adiknya -adik dulu tadi sudah kembali pasang di room sudah ngepasang terakhir ini ya baterainya kita pasang oh ya lupa <laughs> ini keyboardnya belum kami pasang gak bisa mengoperasikan nanti ya ternyata ini Windowsnya windows 8 ya tampak tampilannya ini windows 8 poin satu ya kita gak bisa mengoperasikan kelupaan e belum dipasang Oke. ya demikian tadi adalah caranya servis atau memperbaiki sendiri laptop jika kalian semua punya laptop merek Asus yang kasusnya seperti ini itu caranya ya apa ya sebenarnya mudah bagi yang bisa dan sulit bagi yang tidak bisa untuk itu untuk menambah wawasan atau pengetahuan kalian semua atau saudara saudara rekan-rekan yang di rumah ya sebelum dibawa ke servis bisa dicoba seperti kami ini kan lumayan ini ya nggak ganti biaya nggak ganti spare part masuk kami seperti itu jadi hanya cuma kerusakan pada BIOSnya itu korup mungkin ya dia seperti mati tidak ada arus sama sekali dianggap mati total kami tujuh seperti itu karena saya pernah mengalami ya nangani seperti laptop tipenya seperti ini ya ASUS ini pernah itu saya cek sudah muter-muter Tuh, kondisi normal semua ternyata tidak bisa nyala tegangannya normal semua dan ternyata kerusakan di BIOSnya ya. jadi kerusakan di BIOSnya itu menyebabkan laptop itu mati total di pencet-pencet tidak ada indikator pun tidak nyala nah, itu salah salah satunya seperti itu ada kalanya juga ada indikator nyala dipencet tidak nyala itu juga ya jadi sebelum menangani itu saya bisalah itu pertama kali bios itu kalau bisa di flash ulang agar lebih cepat menanganinya oke okay? demikian penjelasan dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf mungkin bisa nambahi atau bisa kritik saran silahkan dan juga kami berharap Pemirsa, pemirsa, atau teman-teman, rekan -teman, kalian yang di rumah, mari kita belajar bersama, belajar jatuh sendiri seperti saya ini. Dan tujuan kami hanya berbagi ilmu, sharing ilmu yang kami dapatkan juga dari internet, kita belajar sendiri. Untuk itu, kami mohon maaf jika ada salahnya dan kurang Terima kasih atas dukungan Dan partisipasinya Like-nya Subscribe-nya Tidak di subscribe juga Silahkan Sampai ketemu lagi dengan servis yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh padamu